kan receh guys ya modal receh cuan besar modal 17.000 guys ya, sisa cinta dari dompet utama gua langsung aja guys ya anjas badas langsung kita cocol dengan seperti biasa guys ya 10 spin normal tanpa ada turbo dan tanpa ada spin tanpa script skin kita colek-colek seperti sabun colek ini sih gua klik-klik biar kayak itik-itik guys dan akhirnya dia sebelum kita NTau menjadi Saskia gotik dan goyang itik aduh-aduh aduh gila gila Untuk pemula guys ya kita bet-bet dasar aja coba dasar ini guys jika jackpot paling mentok guys ya itu dinamakan maxwin maxwin itu dapat satu juta guys hanya modal taruhan 200 rupiah saja cok gila gila gila teman-teman gua sih udah banyak yang dapat max win di Bet dasar anjing anjing kenapa gua belum ngintip dikali 12 saja diluncurkan dari kakek dajal. goblik cuman 330 nice nah, dong, ngintiaw ngintiaw ayo dong kek jangan lama-lama langsung diluncurkan saja oh ternyata guys ya dan seratus ditambahin empat giok saja, sikat dikali delapan pecah gila. Jackpot cepat kita dapatkan, bestie. Jackpot tayang, cuman delapan puluh buat apa ngentit ngeintit goblok banget sih. Eh, elah, ini gak sesuai dengan ekspektasi anjing-anjing. Kenapa cuma dikasih 88.000, goblok kakek dajal sih guys ya? Ah, elah Lu nggak bersyukur amat, Bang. Gak bersyukur das lu anco, goblok goblok. Gua tadi guys ya seperti biasa dengan depo 100.000. Gua kalau depo langsung 100.000, guys, kelamaan soalnya. ntar kan gua taruh di dompet utama. Setelah itu gua ambil 20 20 seperti biasa, guys ya ini sisa kok sisa 17 bang gua tinggal berak tadi anjing anjing, langsung gua off dan gua terusin guys begitulah kira kira guys ya. jadi pas gua login lagi dengan otomatis kita mendapatkan sisa-sisa cinta belas ribu saja nyentiam nyentiam oke okay lah gua capek jelas jelasin bodo amat ayo dong skater dong anjing Masa cuma 100 ribu goblik Ini sama aja kagak menang Gue bego banget lah Lagian kenapa sih keluarnya cepet banget Nyentit nyentit Nungguin gue naik Bet kayak gitu guys ya Bet seribu kek Bet dua ribu Ah elah Malah bet dasar anjay ya, anjay Kita coba lagi guys ya Dengan DC on 30 sika Make quick spin guys ya atau sepin cepat namanya ayo dong uus kenapa kau tidak birahi seperti kemarin anjing anjing skater dong cok masuk guys ya bagus sekali gila gila gitu dong nurut sama gua gua lama-lama jadi pawang uus nih guys ya kalau pawang kakek merah sepertinya gua udah serahin kepada Bambang Hermanto waduh de, enggak lo co emang gua goblik sih Kalau mulu di papa apa guys Ayo kita lihat slebew Waduh seribu perak loh enti ah Aelah sampah lo co pecah cuma 100 perak Buat apa ngehentiau ngehentiau Kakek goblok cepetan dong please ah parah sih guys pecah kota, please makota dikali 500 di dalam skater auto meletus kita guys ya please lebe cincin kawin dan merah delima kita dapatkan bersama telur asin udah kita isi kurang satu makota gua bangke bangke Kenapa selalu begitu goblik makota itu item terbesar guys ya. gak bisa dikasih apa sih uus bangke ini guys. Sangat sulit mendapatkan makota dari sang raja. Istana langit dapat gila. Petir dong, we anjing. Petir angkat kita Oke, dikali dua saja not notepad yang penting gua udah merasakan makotanya tai dapat berapa ini, cok? AE ah, langit tiau 33 saja guys ya tau gitu gue naikin bet anjing anjing giliran dinaikin bet gak dapet skater pasti bang eh, emang server kayak anjay guys ya server itu kadang-kadang kayak semua sih guys semua game slot emang goblok goblok parah cok kita tidak tahu kapan koviat itu akan datang maka dari itu kita cocok-cocok saja Makai jari tengah guys ya anjing anjing ini parah sih guys ntar gue mau naikin bed nih takutnya rungkat juga sih bang ke? kalau terlalu nafsu dan birahi bisa-bisa kita yang diakhiri oleh si kakek tai ini guys ya maka dari itu kita harus tetap tenang jangan panik guys intinya satu jangan panik gue gregetan juga sih cok kadang-kadang cok dong jangan like dong sampah mulut tok. goblik wadah goblok sinyalnya nih indihom aduh telkom nyet naikin bet gak sih Gua bimbang kalau begini guys gua takutnya ntar keluar petir merah lagi 500 kali gua yang mati desti parah banget lah Naik bet aja lah guys ya Oke guys kita sangiin Dengan bet seribu guys ya Ayo dong please Kakek keluarlah Sikat Ayo dong kek Kasih gua setidaknya itu Kita bisa mendapatkan skater Udah lumayan sih guys Soalnya petir merah keluarnya di depan anjing anjing Dari kemarin begitu mau Bed kecil ayo sekitar kurang satu babi keluar di luar eh di belakang guys ya ah elah emang gue suka sih guys nyodok dari belakang itu rasanya gurih gurihnya gitu guys ya dalam perngentitan dan perngentiawan kita itu sangat nikmat anjing anjing <hissas> sorry guys gila dikali 10 ini gara-gara mulut gue rusuh sih guys ya dikali 10 tidak connect babi emang guys ya Ayo dong, uh, us kasih gua skater atau perkalian 500 ratus, please, beribu nih jadi sejuta ke ah el susah banget main gini anjing ah sepuluh sepuluh molo kagak konek guys, oh yang gua ngelihatnya. Aduh jangan ngelek leco, Ah goblik, goblik gelas dan jam pasir hampir saja loh. Aduh po yang gua gasinya sinyal udah ketagis si mendung banget di sini guys. Sulit sulit goblik telkomnya. Kenapa Indonesia krisis dalam sinyal sih babi babi? Gua nggak pernah telat bayar padahal guys gak main hit domino gak main papa-apa gak main rejeki nombok, semuanya udah kaya tai guys ya sinyal sangatlah sulit bangke bangke kita coba dengan skip scene 10 guys ya lewati layar 10 tanpa turbo dan tanpa cepat besti ayo dong cok minimal itu kita harus profit 100 200 lah kalau ini mah apaan nyentiaw buat tadi depo 100 cuman untung 28 puluh delapan goblok goblok, oke telur asin dong. Iya bagus bagus giok giok giok, mantap gelas gelas gelas, positif tumben lu goblik Ah, elah udah berhenti aja, cok Super babi ngepet, bangsat. Kenapa guys ya? Hanya berair di situ saja tapi biasanya gelas itu suka ngeprank si anjing anjing tapi di sini gak ngeprank dia guys tumben gue mau dapetin apa sih ini cok ah, skater apa ketir merah sih ayolah guys sikat lemes si bestie dapat cuma 70 cok udah main dari pagi sampai sore dan alhasil hasil kayak tie rejeki namplok guys ya gue udah upload di anak ngintiau guys rom jackpot rejeki namplok terbaru kalian bisa melihatnya di channel terbaru saya anak ngintiau namanya gila gue sih main max bet terus sekarang guys gue mau bales dendam sama si Leon ngintip guys ya yang sudah menggerogoti si dompet gue untung aja ada kakek Zeus guys kalau nggak ada kakek Zeus gue selalu mampus kayaknya guys Sih, ini kita bisa cuan-cuan biarpun sedikit, tapi profit, guys. Itulah karena, eh, gimana sih? Eh, itulah mengapa gua suka main di sini besti. Soalnya nyari kecuan-cuan sedikit-sedikit, guys. Ya, untung 100.200 ribu 200 not bad lah, guys. Ini eh, gua ragu banget, guys. Soalnya petir merahnya keluar di belakang loh, anjing Nanti sia-sia gua naikin betco Yang ada malah kita nanti guys ya Tipis-tipis dulu kita by spin Udah lama nah gua na buy spin nih guys ya Alin untuk semesta Sikat Ayo dong co perkalian dong cincin kawin gua Anjing si James goblok Coba-coba kalian all in-all in guys ya Gue udah sering sih sebenarnya, cok Gak pernah profit goblok goblok Tapi terkadang emosi juga cok ya Ditunggu-tunggu jandamu Ternyata nikah dengan orang lain Masuk skater lagi di dalam skater Aduh skater itu bukannya celana ya guys ya dulu skater itu namanya celana cok kalau dapat skater di dalam dapat lagi itu namanya kita mendapatkan kancut guys ya atau kita mendapatkan sempak yang berisi dengan jembal keriwal guys seri ca seri wadidaw pakota kita meladak guys ya aduh begitu doang sih ngentit ini mah balik modal anjay anjay orang mah dipecahin jam pasir kayak keluar di belakang server anjing anjing terperik goblok goblok kurang dua loh guys parah banget jam pasir sama gelas guys ya sungguh sangat disayangkan babi tumben di profit nih beli skater nih bangke banget dah aduh sudah segitu doang sih nyentiaw nyentiaw Oke okay lah, guys. Ya, kita sudahi aja permainan dajal ini, cok. Lama-lama gue birahi, bisa sampai bet -bet tinggi guys. Nggak mau ya, guys? Ya, itu adalah ketololan yang hakiki, mendarat daging di kami, guys.